Apakah itu Roh Yuan dan Roh Iblis mereka? Lindong melongo kaget ketika dia melihat dua kelompok cahaya di tangan Little Marten. Tatapannya menembus cahaya ungu hitam dan dia bisa melihat dua sosok cahaya berjuang keras di dalam, dalam upaya untuk memecahkan segel. Berdiri di sampingnya, Ying Huan Huan juga sedikit terkejut ketika dia melihat adegan ini. Ketika Lindong pertama kali bergabung dengan Dao Sekte, dia melihat Little Marten mengikutinya juga. Namun, dia tidak berharap bahwa yang terakhir itu sebenarnya sangat kuat. Selain itu, dia sebenarnya adalah anggota klan Marten Celestial Demon, yang bahkan menyebabkan Yuan Get menderita kerugian besar. Selain itu, fakta yang paling mengejutkannya adalah hubungan antara trio Lindong. Mereka bertiga saling memanggil saudara. Little Flame menyebut Little Marten sebagai saudara kedua, dan kemungkinan Lindong adalah pemimpin trio. Di antara mereka bertiga, orang yang paling kuat dan paling tak terduga adalah Martin kecil Namun, setelah periode pengamatan singkat ini Ying Huan Huan tahu bahwa pemimpin sejati mereka adalah Lindong Tentu saja tidak perlu membahas tentang api kecil Dari aura menakutkan yang menutupi tubuhnya Ying Huan Huan jelas menyadari bahwa dia bukan orang yang baik hati Namun, aura jahat di wajahnya yang menyebabkan pori-pori seseorang berdiri Berubah menjadi yang sederhana dan jujur saat dia melihat Lindong Ini memungkinkan Ying Huan Huan untuk memahami posisi yang dimiliki Lindong di dalam hatinya Dia cenderung menghormati Lindong bahkan lebih dari Little Marten, Yang merupakan yang terkuat di antara mereka Lebih jauh lagi Meskipun Little Marten memiliki latar belakang yang menakutkan Dia sebenarnya tidak menyatakan ketidaknyamanan Meskipun dia tidak mendengarkan semua yang dikatakan Lindong seperti Flem lakukan, Lindong jelas bertanggung jawab. Oleh karena itu, Ying Huan-Huan, yang tidak tahu tentang masa lalu mereka, merasa sedikit tertarik dan terkejut dengan adegan ini. Dia semakin merasa seperti dia tidak dapat memahami Lindong. Roh iblis hantu burung hantu ini dapat diberikan kepada Little Flem untuk disempurnakan dan diserap. Ini akan sangat bermanfaat baginya. Adapun Yuan spirit orang ini, aku akan memberikannya kepada kamu, Martin kecil tersenyum. Setelah itu, ia melemparkan dengan tangannya dan melemparkan roh Yuan tetua Jiang Kelindong. Meskipun kamu masih sangat lemah, seharusnya tidak terlalu sulit untuk menghilangkan kesadaran orang tua ini karena keahlianmu. Kami akan pergi dan mencari air inti spiritual Brewing Saliva sebentar lagi. Jika kita dapat menemukannya. Bersama dengan roh Yuan ini, harus ada peluang 70 hingga 80 bahwa kamu dapat membentuk roh Yuan awal. Hehe, banyak sembilan ahli tahap Yuan Nirvana merasa sulit untuk membentuk roh Yuan awal. Penguasaan Yuan power kamu hanya dari enam Yuan Nirvana stage, namun kamu benar-benar memiliki kesempatan untuk melakukannya. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang akan terkejut jika berita mengenai hal ini menyebar. Meskipun tidak mudah untuk menghilangkan kesadaran dalam roh Yuan, Martin kecil, yang jelas mengerti Lindong, sadar bahwa itu seharusnya tidak menjadi masalah bagi yang terakhir. Lindong menerima gugus cahaya. Dia sedikit tersenyum saat dia melengkungkan tangannya. Setelah itu, cahaya hitam menembak telapak tangannya dan menutupi klaster cahaya. Selanjutnya, sosok cahaya dalam kelompok cahaya mulai berjuang bahkan lebih intens. Mengingat kekuatan Lindong, secara alami tidak mungkin baginya untuk bertanding melawan tetua Jiang dalam pertarungan nyata. Namun, yang terakhir telah kehilangan tubuh fisiknya dan roh juga disegel. Karena itu, tidak mungkin baginya untuk memblokir erosi simbol leluhur yang menelan. Mendasarkan, pada tingkat ini, satu tetua di gerbang Yuan akan sepenuhnya menghilang dari dunia ini segera. Kali ini, Gerbang Yuan benar-benar menderita kerugian besar, lindung membalik tangannya dan menjaga klaster cahaya. Matanya dengan hati-hati memindai sekelilingnya sebelum dia berkata dengan tersenyum, dua jenderal jiwa dan satu tetua, kerugian seperti itu kemungkinan cukup untuk menyebabkan bahkan gerbang Yuan mengalami sakit hati. Selain itu, kompetisi sekte besar sudah dekat. Hilangnya dua jenderal jiwa kemungkinan akan melemahkan jajaran gerbang Yuan yang berpartisipasi dalam kompetisi sekte besar. Marten kecil tersenyum sebelum melambaikan lengan bajunya. Cahaya ungu hitam melesat ke bawah dan langsung menghancurkan jenazah Xiao Yan dan Chen Yun menjadi debu. Ayo pergi dan temukan liur penyeduhan spiritual inti bumi. Kami akan segera pergi setelah menemukannya. Little Flame, apakah kamu tahu jalannya? Lindong mengangguk sedikit ketika dia melihat ini. Setelah itu, dia tersenyum bertanya. Iya nih, Little Flame mengangguk. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan terbang menuju Demon Sound Mountain yang sangat besar. Trio Lindong mengikuti di belakang segera. Pada saat ini, sudah tidak ada lagi kehidupan di gunung suara iblis. Aroma berdarah meresap di tempat itu. Menyebabkan suara iblis yang menutupi gunung sepanjang tahun terdengar jauh lebih menyeramkan. Mereka berempat bergegas ke gunung suara iblis. Setelah itu, mereka dengan cepat memasuki bagian belakang gunung sambil mengikuti jejak Little Flame. Setelah itu, mereka melihat lubang hitam besar yang terletak di dinding gunung yang sangat tersembunyi. Pada saat ini, are cahaya menutupi lubang. Jelas, itu adalah segel yang ditempatkan oleh burung hantu kuning emas kuning. Di sini, Little Martin mengepalkan tangannya ketika dia mendengar kata-kata Little Flame. Pilar ungu hitam liar dan keras menembak dengan eksplosif. Arai cahaya langsung meledak. Burung hantu-hantu kuning emas itu bukan tandingan Marten kecil ketika dia masih hidup. Apalagi anjing lautnya. Secara alami, segel ini tidak dapat menghalangi Little Marten sama sekali. Pergi, Marten kecil memimpin setelah menghancurkan arai cahaya saat dia langsung menyerbu terowongan hitam gelap. Energi ungu hitam menyapu ketika tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya dan melesat keluar. Terowongan itu tampaknya terhubung ke bagian-bagian dalam gunung. Mereka berempat mengikuti terowongan dan terbang selama beberapa menit. Setelah itu, setitik cahaya tiba-tiba muncul dalam kegelapan di depan mereka. Detik berikutnya, setitik cahaya itu tumbuh di depan penglihatan sempit sebelum mereka tiba-tiba melebar. Sebuah gua besar muncul di depan kelompok empat pria Lindong. Gua itu kemungkinan terletak di tengah gunung. Batu-batu aneh berdiri di mana-mana dan energi kuat yang menyebabkan seseorang terpana bersiul melewati gua ini. Mata kelompok Lindong menyapu gua yang sangat besar ini. Setelah itu, mereka tiba-tiba memusatkan perhatian mereka di tengah gua. Di tempat itu, ada kolam batu besar yang beberapa puluh kaki besar. Kolam batu itu juga diisi dengan cairan berwarna emas. Tubuh Lindung bergerak dan muncul di tepi kolam batu. Kolam ini tidak dalam, dengan pandangan sekilas. Adalah mungkin bagi seseorang untuk melihat bagian bawah. Cairan emas berdesir di dalamnya. Sementara aroma memikat dan tenang samar-samar berserakan darinya. Lindung menghirup aroma wangi. Setelah itu, dia merasakan cincin naga yuan. Dalam dantiannya memancarkan suara berdengung. Riak yang intens adalah sesuatu yang tidak pernah dialami Lindung sebelumnya. Apakah ini earth core spiritual brewing selifa? Lindung menatap tepat ke kolam batu emas di depannya sebelum dia bertanya. Iya nih. Berdiri di sampingnya. Ying Huan-Huan mengangguk lembut. Beberapa cairan emas sedang tercermin di mata hitamnya yang besar. Dia tertawa pelan. Cairan emas ini perlahan-lahan diperas dari energi inti bumi. Sebagian besar cairan akan hilang melalui proses pembuatan jus ini. Hanya di beberapa tempat khusus, seperti tempat ini, mereka bisa berkumpul. Namun, mereka hanya disebut water brewing spiritual inti bumi. Ini karena langkah terakhir masih kurang dan mereka kekurangan sesuatu untuk mengompresnya. Meskipun demikian, langkah ini bisa dilakukan oleh seorang pria. Petik dua. Ki gadis ini tampaknya sangat menyadari hal ini. Di samping mereka, Little Martin melirik Ying Huan-Huan dengan terkejut. Tidak banyak orang yang tahu tentang hal-hal seperti itu. Sekte ini memiliki cukup banyak buku tua yang berkaitan dengan harta spiritual alami. Aku kadang-kadang membacanya. Ying Huan-Huan tersenyum menjelaskan. Martin kecil mengangguk. Setelah itu, matanya beralih ke kolam emas di depannya. Dia menyeringai dan berkata, Aku akan melakukan langkah terakhir. Marten kecil tiba-tiba memutar tangannya setelah suaranya terdengar. Pusaran ungu hitam terbentuk di atas kolam emas. Setelah itu, gelombang energi keras liar meletus darinya. Segera, kolam beriak intens. Cairan emas langsung naik ke atas dan melonjak ke spiral ungu hitam. Cahaya keemasan redup terus-menerus dipancarkan dari dalam pusaran ungu hitam. Lindong dan yang lainnya juga bisa melihat bahwa cairan emas tampaknya menggumpal bersama pada tingkat yang mengejutkan. Mengikuti peningkatan intensitas aglomerasi, cairan emas juga menjadi semakin kental. Menghancurkan, cairan emas kental terbentuk sesaat kemudian. Akhirnya, cahaya berkumpul. Empat benda emas kental seukuran kepalan tangan muncul di depan kelompok Lindong. Lindong kaget ketika melihat item yang terbentuk. Ini karena benda emas itu sebenarnya berbentuk bayi. Cahaya keemasan berserakan darinya, memberikan penampilan misterius yang tak tertandingi. Selaifah penyeduh spiritual inti bumi memiliki penampilan bayi, mewakili penyusunan kembali roh Yuan seseorang. Bahkan di rumah lelang berukuran besar di wilayah Suan Timur. Objek seperti itu adalah keberadaan langka yang hanya bisa diharapkan untuk bertemu dengan seseorang. Mata Ying Huan Huan juga menatap keempat bayi emas dengan cara yang aneh saat dia berkata. Martin kecil menarik tangannya sebelum pusaran ungu hitam itu menghilang. Setelah itu, keempat klaster bayi emas perlahan melayang sebelum mereka ditangguhkan di depan Lindong. Ada empat dari mereka, satu untuk setiap orang. Petik dua. Lindong menatap empat klaster cahaya bayi emas. Dia sedikit tersenyum dan melambaikan lengan bajunya. Tiga tembakan lainnya ke arah ketiga lainnya yang hadir. Little Marten dan Little Flame dengan diam-diam menyimpannya di tas mereka. Di sisi lain, Ying huan ragu-ragu sejenak ketika dia melihat bayi emas di depannya sebelum bertanya. Apakah aku juga mendapatkan satu? Sepertinya dia berpikir bahwa benda ini terlalu berharga dan sepertinya tidak tepat untuk menerimanya dengan gegabah. Jika itu bukan karena kamu membawa surgawi Phoenix Sitar. Kita bahkan tidak akan bisa memasuki gunung suara iblis. Apalagi mendapatkan selai penyeduhan spiritual inti bumi. Ambillah saja, kata Lindong tersenyum. King Huan-Huan ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Segera, matanya yang besar dan indah tampak membungkuk seperti bulan sabit. Dia mengangguk dengan lembut. Saat itulah dia mengulurkan tangannya dan menerima kluster cahaya bayi emas. Cahaya keemasan terpantul di wajahnya yang cantik. Membuatnya terlihat sangat cantik. Setelah melihat ini, Lin Dong juga tersenyum sebelum dia menepuk kedua tangannya. Perjalanan ini ternyata tidak sia-sia. Roh -sia. Rohyuan dan selefa penyulingan spiritual inti bumi. Panen seperti itu benar-benar berlimpah. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku. Emuah-emuah.